sih hanya dong Halo, guys! Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya, Venezka Official. Oke, guys, jadi seperti biasa, di sini saya akan membagikan preset Alicorn lagi, guys. Yang pasti, ini bakal presetnya yang terbaru, guys. Ya, oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja simak satu persatu presetnya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang kedua. Oke selanjutnya ke preset yang ketiga Oke guys selanjutnya ke preset yang keempat Oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketujuh.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 Oke okay, lanjut ke preset yang keempat belas Oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 Eh bini gue itu ganti banget besok